Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat ada kabar spesial banget ya dari Papa Bilar Yang lagi tentunya mengambil nada tinggi nih persahabat ya Persiapan penampilan di shopee Yang akan tentunya hadir tanggal 9 persahabat ya Bulan ini jangan sampai terlewatkan Idola kesayangan kita akan tampil di acara SoFi. Leslar akan kembali tampil bareng di acara Sofi, persahabat, yang akan disiarkan di dua TV nasional ya Ada RCTI dan Indosiar. kita makin gak sabar banget nih menantikan idola kesayangan kita Lesti dan Rifti Bilar yang akan selalu menyuguhkan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya Jangan sampai lupa persahabat ya, tanggal 9 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan secara langsung Di youtube shopee juga ada persahabat ya Di tv nasional juga ada Jadi jangan sampai lupa Kita selalu menyaksikan kejutan spesial Yang disuguhkan langsung oleh Lesti dan Bilar Kemudian persahabat kita juga mendapatkan Asupan vitamin yang sangat Membahagiakan sekali kali ini Langsung dari bunda Lesti yang memposting video Abang L yang lagi cium pipinya Papa Bilar ya inilah gemes banget persahabat perhatikan deh video Abang L yang lagi ciumin pipi dari Papa Bilar tuh Masya Allah Abangnya sambil ketawa di persahabat ya Masya Allah inilah momen yang sangat membahagiakan sekali ya untuk warga Konoha dan kita lihat juga di kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti Abang isengin papapnya Masya Allah nah sehat-sehat ya sayang Katanya itu Masya Allah banget ya Pastinya kita semua dibikin happy banget nih oleh keluarga Leslar Dan tentunya ada kalimat komentar juga yang diberikan oleh Papa B Bi. Papa Bilar mengatakan Kamu kok suka ngeyot gitu sih? Nah aduh ini kan turun sama papahnya ya yang suka ngenyotin pipinya Bunda Lesti Coba kita lihat di momen berikutnya Bener-bener nih persahabat ya BBL ini nurun banget dari aksi papap Bilar Ini mah Masya Allah banget ya Dan kita lihat kalimat yang dituliskan di unggahan ini Sekarang dia yang dibuat gambar berkutik sama anaknya Gimana nggak kuat ikatan batinnya sama papapnya Rizky Bilar Tuh bikin ngakak banget ya Kita lihat juga video lain persahabat ya ada video yang sama juga, masya Allah. Ini mah dukungan untuk abang L suruh melanjutkan ya, abisin pipi papa katanya tuh. Ini sungguh menggemaskan, dan pastinya ini membuat kita semakin bahagia banget dengan keluarga Leslar yang selalu happy. Dan pastinya, kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan terus untuk selalu mengsupport keluarga Leslar Komentar berikutnya, persahabat ya, tentu banyak juga diberikan dari Leslar lovers. Kita simak persahabat ya dari akun Instagram Delvina Leslar mengatakan, abang Choplize jadi soang, masya Allah tabarakallah katanya itu luar biasa. Ada juga tanggapan lain dari Jamila Putri di situ mengatakan so sweet, katanya tuh ya abang Elsa Nawapa ini emang so sweet banget ya. Gemes banget melihat aksinya Membuat kita semakin bahagia Dibuat oleh Leslar Family Dan untuk berikutnya sahabat, Kita lihat juga ya Ini vitamin yang sangat membahagiakan sekali Live di akun Instagram Lesti Daily Masya Allah Bunda Lesti Penampilannya sangat luar biasa Jangan ditanya lagi Jangan diragukan lagi ya Untuk penampilan Bunda L Selalu bikin kagum dan pasien selalu cantik dan kita lihat juga untuk berikutnya Ini mengenai polling online The Masker Being Male 2022 Alhamdulillah Rizky Bilar masih bertahan di posisi pertama Dengan perolehan voting 3600 votes Sedangkan di nomor 2 masih Rangga Azop Dengan perolehan voting 3422 votes semangat untuk warga Konoha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 Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.